Loading. Tungguin ya. Oh iya tentang SCP tiga ribu Kalau nggak salah juga ada gamenya kan SCP 3008 ribu delapan. Inilah gimana SCP 3008 ribu delapan. yang game game game aslinya yang bukan Roblox ya maksudnya. Oh iya ada ada cuman. <laughs> gak tahu. Eh lah. apa? Giliran gua, Giliran <laughs> gua. <laughs> Kenapa Giliran gua? tar loading astaga pingnya tinggi banget 5 kalian kalau lihat ini pingnya 50000 loh ribu gimana gua mainnya ganti topik scp wibu nggak <laughs> tahu nih mana salahin kimia nih tapi ya begitulah hmm kenapa kenapa salahin aku nggak nggak nyalahin sih cuman ya gitu aja Aku selalu apa, kan yang minta ini, viewers kita Iya deh, iya, iya Pertama, apa Kita apa? patuh kepada apa? viewers <laughs> Pink 3000, oh Nah, jadi kalau kalian lihat Nah, gue jalan-jalan nih Dan, dan apa? tujuan gua kali ini adalah untuk bikin rumah. Set itu pingin apa? Pingin bukan lima ribu, itu pingin lima puluh Memang itu masalahnya. Uh, ntar survive dulu dah. jadi kayak gini game ya. Ini jadi. ngikutin konsep game, ngikutin konsep game yang aslinya atau kayak gimana sih? Hmm? ngikutin konsep as game aslinya tuh yang kayak game SCP-3008 yang beneran ya kan ada tuh yang versi United kalau nggak salah ada yang harus download dulu gitu yeah, yeah. sama kayak gini jadi ini objektifnya apa nih <laughs> survive ya yeah, survive, Objektif. survive. survive. survive <laughs> Aduh, Jadi serem. strategi lo apa nih? Di sini tuh strateginya apa nih? Bikin, bikin rumah yang tinggi Tapi masalahnya gue penakut kenapa, kenapa harus tinggi? Kenapa harus supaya gak bi <laughs> ga bisa diraih gitu Aduh gue takut tempat Ini ma mana pingnya tinggi banget lagi Gue gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa gerak apa-apa Serem, please. Harusnya gue gak bikin server private, cuman Indihome home parah. eh uh, serem, please help. Nah, gue nggak tahu ya gaming kayak gimana, tapi jadi jadi. Ini kan siang nih, berarti nanti malam terus terus kayak yang entitas-entitas 381-nya pada muncul-muncul gitu semua ya? Iya, pada muncul-muncul semua nantinya. Dan buffering. Malam, malam, astaga. <tose> di atas gua, zat, zat, zat. Eh ini mas lo lo lo ngajelasin ngajelasin kayak gitu tapi yang lain udah nggak bisa lihat gimana ceritanya iya ini belum mah ini aduh gua dikejar dikejar-kejar 30081 atau dua gitu bis banget ini gua dikejar-kejar astaga banyak lagi di situ <laughs> gua gua gua takut game horror masalahnya astaga aduh <laughs> Takut game horror Ah oh, bukan, ini gue di server horror. online sekarang. Server banyak orangnya ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan. Ah, uh. oh, bukan se private server jatuhnya? Iya, ah, malah kejoin di server bebas, please. Wah gimana? Iya gak apa apa gak apa apa. Yang penting ini gue harus kabur dulu loh. Ini malam. Ah, uh. ah, uh. gak ada lagi gak ada lagi. Ah uh. saatnya cari markas. Bentar. Markas, markas, markas, markas. Dimana markas? Eh. Uh, gila, serem. Serem asli, serem. Man, Help! Guys, help! Guys. Oh, bis. <laughs> <haha>. Atuh. Malah jatuh. Gila. Gelap banget, uset. Darat gelap banget tinggal 7. Tunggu, tunggu berart berarti uh, secara teknis lo jadi jadi rencananya tuh bangun yang tinggi-tinggi dulu terus stay di sana gitu. Nah, ini ini gua udah di markas orang banyak medkit sama <laughs> <aku>. <laughs> busat busat busat busat. Ada Bus. 3008-nya, 3008-nya. <laughs> uset, uset buset. <busat. laughs> udah nge-lag. Ada ini lagi. <laughs> unik unik unik juga <laughs> ya, <Yeah. laughs> duh, <Hello>. <laughs> guys, ustad, <laughs> it? it, it, itu apa itu itu itu kumpuk udah udah itu ya udah udah top piling banyak banget, udah udah ready. The gua gimana ya cara nama ah, inventor oleh oh, gsb In... lah kok malah disconnect ya Tuhan ini di rumah saya benci ini di rumah oke okay, everyone jadi itulah Apakah gue bakalan join Roblox lagi? Hmm. Masalahnya gini. Uh, gue bingung. Kemungkinan. Gue bingung gitu. Soalnya malah. Malah gini endingnya. Padahal nyoba-nyoba bisa loh. Hmm. Eh uh. Daripada ngelak gini, mending, mending kita gimana ya Zard? Apakah ada ide lain gitu mau ngapain? Gak ada ide ga? Gak, gak, gak, terlalu sih. Gue cuman suka-suka aja yang ngatin apa. Penonton-penonton kita punya pertanyaan atau kayak gitu. Gue, belum, belum, nyoba main Roblox di sini kayak gimana ya? Karena laptop gua bukan. Gak, bukan bukan laptop gaming, masalahnya. Gak, gak cukup nih. kuat, gak cukup kuat. Yeah, ya, gak cukup kuat, gak cukup kuat. Sayangnya, nah, itu masalahnya. Gak ha. cukup kuat juga untuk semuanya. Gue minta maaf gitu, gak bisa main Roblox lebih lama karena gini-gini endingnya. Itu indy home sangat rumah sangat tidak membantu dalam experience gue dan Zeta, gak lama juga ngeliat gua main gamenya gitu. Ya. Nah Kimio uh, ya. apa merahin gua di chat, di chat Discord katanya heh mulut. <laughs> maaf. ya Mulutnya kasar di ah. jangan ditiru ya teman-teman. Gak boleh tuh ngomong kasar kayak gitu. <laughs> maaf, maaf, maaf Kimio. Soalnya serem loh. Gak, gak dimaafin. Itu masih contoh yang buruk. Gak boleh kayak gitu. Serem.